Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang di mana di sini digambarkan. Sosok seorang Libra akan mendapatkan kesemilan mendadak di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan, sosok seorang Libra akan mendapatkan satu pekerjaan yang dimana di sini sifatnya mendadak yang tak pernah Libra ketahui sebelumnya, yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Serta di sini setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Libra akan berhasil maksimal dan mampu meningkatkan keuangan finansial jauh lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang lebih tua dari LIBRA sendiri dan di disini menggambarkan sosok seorang LIBRA akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan secara mendadak yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya yang tak pernah ia impikan sebelumnya yang akan mampu membuat keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi serta di sini usaha yang dilakukan oleh seorang lembaga akan berhasil maksimal dan mampu meningkatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi. dan untuk kartu kesimpulannya adalah temperance. secara umumnya temperance itu diartikan kesederhanaan dan kesabaran. dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan Kesederhanaan kesabaran seorang Libra dalam meniti karir akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan Februari tahun 2022 yang dimana sini seorang Libra tak pernah membayangkan akan mendapatkan satu job satu pekerjaan yang sangat besar nilai harganya dari seseorang yang lebih tua dari seseorang yang dekat dengan seorang Libra yang mampu membuat keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang bersodiak Aquarius yang dimana mana di sini digambarkan sosok Aquarius akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Februari tahun 2022. Di sini ada beberapa prediksi. Yang pertama, seorang Aquarius akan direkomendasikan menaiki jabatan secara mendadak yang tak pernah ada pemberitahuan sebelumnya yang akan mampu membuat keuangan kehidupan meningkat dan finansial jauh lebih bagus lagi. Di prediksi yang lainnya di sini seorang Aquarius akan mendapatkan satu pekerjaan, satu job dari orang lain yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang tak pernah Aquarius bayangkan sebelumnya yang mampu membuat kehidupan, serta jalan kehidupan akan berubah lagi. Dan sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan berhasil membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya bahwa usahanya akan berhasil, yang mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of Sword Secara mumia ya, King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan, sosok seorang Aquarius akan mendapatkan satu job, satu tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar, dari orang yang lebih tua dari Aquarius yang mampu mendokrak keuangan Kehidupan lebih bagus lagi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, dan di sini seorang aku akan direkomendasikan untuk menaiki sebuah jabatan yang tak pernah ia bayangkan juga sebelumnya, yang dimana merekomendasikannya adalah orang-orang terdekat aquarius sendiri, serta di sini berkat doa dan dukungan dari sosok orang tua. Seorang aku harus akan berhasil membangun sebuah usaha yang mampu membuat kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi, dan jika kartu tampilan kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kesabaran kesederhanaan seorang Aquarius dalam menitikan menjalani usaha akan berbuah manis di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini sebuah rezeki datang mendadak yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi yang dimana di sini datangnya dari orang-orang terdekat dari orang-orang sekitar Aquarius sendiri dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Five of Pentacle ataupun lima poin untuk yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiat Gemini yang dimana sini digambarkan sosok seorang Gemini akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Februari tahun 2022. sini digambarkan sosok seorang Gemini akan mendapatkan pintu rezeki yang sangat terbuka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Yang dimana sini seorang Gemini hanya suka berbagi kepada orang yang membutuhkan orang-orang yang meminta bantuan kepada dirinya meskipun seorang Gemini dalam kesulitan meskipun seorang Gemini memerlukan apa yang akan ia berikan. Di sini, pintu ski akan semakin meningkat lagi dan semakin meningkat lagi. Yang tak pernah Gemini bayangkan sebelumnya, yang mampu membuat keuangan jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya, Queen of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini akan mendapatkan, rezeki mendadak di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini dikarenakan. Terus semakin semakin terbuka lebar yang tak pernah gemini bayangkan sebelumnya, yang dimana di sini seorang gemini hanya suka berbagi kepada orang lain orang yang membutuhkan, yang dimana di sini secara mendadak datang dari orang-orang yang ia bantu berkat doa doa dari orang-orang yang ia bantu. Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang gemini dalam membantu orang lain tanpa menghitung tanpa memilih dan memilah akan berhasil dan berbuah manis di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini Keuangan karir finansial jauh lebih meningkat lagi dikarenakan pintu rezeki semakin terbuka yang didoakan oleh orang-orang yang ia bantu dan untuk kartu Zodiac yang keempat adalah Nine of cup ataupun 9 piala Untuk Zodiac yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Februari Tahun 2022 di sini ada beberapa prediksi. Yang pertama, seorang Scorpio akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, di prediksi yang kedua, seorang Scorpio akan mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lagi, yang dimana di sini rezekinya merupakan sosok seorang keturunan yang akan ia dapatkan di bulan Februari tahun 2022. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacles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 serta di sini rezeki seorang Scorpio akan dia dapatkan dalam bentuk keturunan yang dimana di sini doa dari seorang pasangan usaha dari seorang pasangan akan berbuah manis untuk mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara dengan hadirnya seorang anak dan jika kartu tempayan kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang Scorpio dalam menjalinin karir akan berbuah manis di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini seorang Scorpio akan mendapatkan Tawaran pekerjaan yang banyak yang tak pernah ia duga sebelumnya yang pekerjaan tersebut datang dari orang-orang sekitar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini seorang Scorpio akan mendapatkan sebuah keturunan seorang anak di bulan Februari berkat doa dari seorang pasangan berkat usaha dari seorang pasangan depan dan seorang dan seorang Scorpio sendiri yang dimana di sini akan mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi dan untuk kartu Zodiac yang kelima adalah ten of one ataupun 10 tongkat Itu sedek yang kelima kita mempunyai seorang Sagittarius yang dimana di sini digambarkan seorang Sagittarius akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Februari tahun 2022 di sini digambarkan seorang Sagittarius akan menerima banyak job, banyak tawaran pekerjaan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang tak pernah ia ikan sebelumnya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya dan disini juga digambarkan seorang Sagittarius akan berhasil membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang tak pernah ia angan angankan usahanya tersebut akan berhasil yang mampu mendogak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah naik Open Tackle Secara umumnya, naik Open Tackle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Sagittarius sendiri. Dan disini menggambarkan Seseorang seorang Sagitarius akan mendapatkan banyak jawab banyak tawaran pekerjaan di bulan Februari tahun 2022 yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya Yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang dimana jawab pekerjaan tersebut ia dapatkan dari seseorang yang dekat Dan dari orang-orang sekitar Sagitarius sendiri serta sini doa dari seorang pasaran doa dari keluarga akan mampu membuat usaha seorang Sagitarius berhasil maksimal dan mampu meningkatkan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi dan jika kartu temperance kita lakukan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang sagitarius dalam meniti karir akan berbuah manis di bulan februari tahun 2022 yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya yang dimana di sini dengan mendapatkan banyak banyak tawaran pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang sekitar yang mampu mendapat keuangan kehidupan serta di sini kesabaran seorang sagitarius dalam karir Bentis usahanya sendiri akan menghasilkan hasil yang maksimal di bulan Februari dengan dukungan doa dari keluarga, dengan dukungan dari seorang pasangan yang mampu membuat usahanya berhasil dan meningkatkan keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang mendapat rezeki mendadak di bulan Februari tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Libra, yang kedua Aquarius, yang ketiga Gemini, yang keempat Scorpio dan yang kelima adalah Sagittarius. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang mendapat rezeki mendadak di bulan Februari tahun 2022. Semoga bermanfaat.